Yo, WhatsApp Bro and sis. Jadi hari ini aku berada di Samasta Barbershop Bali. Samasta Barber Bali yang berada di tengah kota tua Denpasar. Saya Yuda selaku owner dari Samasta Barber Bali. Untuk konsep yang saya ambil kenapa di tengah kota Denpasar, di tengah kota tua? Nah, karena di kota tua di Gajah Mada ini belum pernah saya lihat untuk barbershop. Kita ingin memberikan konsep potong rambut yang berbeda dari barbershop lainnya. Untuk lokasi barbershop kita itu berada di Jalan Sumatera nomor 6 Denpasar. Jadi bertepatan di seberang pintu keluar Bank BRI. Dan barber shop kita juga melakukan protokol kesehatan secara berkala setiap harinya. Jadi sebelum customer masuk itu kita pembersihan alat dulu untuk sterilnya. Jadi biar customer merasa nyaman, tenang dan aman. Dan untuk kalian semua kenapa harus ke Samasta Barber Bali? Kita di sini memberikan yang terbaik untuk kalian karena kalian tidak perlu lagi pusing-pusing untuk memikirkan model gaya rambut apa yang akan kalian potong nanti. Jadi kalian akan dibantu oleh capster kita atau barberman kita, kalian tinggal duduk anteng, pulang ganteng. Nah, gimana bro and sis hasil dari potonganku kali ini? Ini pastinya berbeda ya. Kalian nggak perlu ragu lagi untuk datang ke Samasta Barbershop. Karena akan diarahkan oleh capsternya. Dan tentunya akan dipilihkan model rambut sesuai dengan jenis rambut kalian dan wajah kalian. Dan satu lagi, kalian akan mendapatkan kartu member card ini. Untuk mendapatkan potongan 50% hingga free satu kali haircut. Dan sebelum saya balik, saya akan... Google review dulu ya. Kalian wajib juga untuk story. Nah, brosis. Jadi segini dulu video kali ini. Dan buat kalian yang pengen tahu Samasta Barber Bali di mana, kalian bisa langsung kepoin Instagramnya @samasta_barberbali. Sampai sini, see you soon.